Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa Muhammad. Jumpa lagi dengan salam sehat di sini di Alokom Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah sesuai dengan thumbnail-nya itu rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian seperti ini, ini sudah pernah dibahas di video yang lalu. Cuma bedanya itu mengarah kepada salah satunya menggunakan <tongan> potensiometer atau terimport teman-teman ya itu jawaban dari eh, bagaimana kalau resistornya itu nilainya berbeda itu ada di situ semua teman-teman nah pada teman kali ini yang akan kami bahas itu eh, mengenai lebih ke praktikumnya nah eh, syarat untuk praktikum yang ini teman-teman harus menguasai eh, konsep hukum Ohm um dan konsep hukum kirchhoff seperti itu satu dan dua oke okay? Untuk tabelnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya Teman-teman bisa melihat itu Di atasnya itu ada tulisan eh, praktikum satu. Walaupun nanti pada kenyataannya entah ini praktikum keberapa Tapi yang jelas ini adalah dasar-dasar dari praktikum rangkaian loop atau tertutup Dengan beban hambatan eh, Ya bersifat hambatan seperti resistor ataupun speaker dan sebagainya Itu teman-teman bisa sen baca sendiri peralatan yang digunakannya itu sampai 6 ya peralatan atau bahan, bahannya uh, resistor ya seperti itu. Langkah-langkahnya seperti itu, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan itu di rangkaiannya Oke, okay? ini disusun secara seri dengan dua resistor, resistornya yang kami pakai di sini resistor yang sama seperti itu nilainya. Kemudian catu dayanya satu dan outnya itu antara A, B dan B, C itu outnya. Oke, R1 dan R2 itu e, nilainya sama teman-teman seperti itu. Kemudian untuk mengecek arusnya teman-teman itu e, cek di perpotongannya entah itu di negatifnya atau di positifnya. Silahkan seperti itu. Oke, e, di tabel itu e, tegangannya sumbernya 10 karena susah di sini yang 10. Kalau di lab itu ada yang 10 karena... E, ada yang variabel, ya. Power supply-nya seperti itu. Di sini ada power supply variabel, cuma belum dirakit sempurna. Kalau di laboratorium, tuh ada seperti itu, eh, itu 10 Tapi kami di sini pakai 12 Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tabelnya. Di situ ada tabel untuk pengukuran dan ada tabel untuk penghit perhitungan. Oke, itu di pengukuran ada tegangan A, B, ya. Pengukurannya ya, ada tegangan di... Bc, Vbc, kemudian ada arus. Hanya dalam kurung itu satuannya, teman-teman. itu ampere seperti itu, bukan di A, bukan di TTA, bukan. Perhitungannya adalah eh, yang dihitung itu, ya, eh, yang dihitung itu hanya di Vbc. Jadi, di outnya, ya, secara umumnya di outnya, kemudian arusnya seperti itu. Nah, untuk eh, nilai hambatannya yang kami pakai itu ada tiga. Ya, yang paling kiri sendiri, teman-teman, ya: ohm r 1 100 ohm 100R2, 100 ohm kemudian yang kedua itu R1, 1K, ohm R2, 1K, ohm 1 kilo ohm ya r 1 10 kilo ohm R2 10 kilo ohm Oke nah teman teman bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan memaksakan diri seperti seperti ini tidak ya seperti itu. Itu awalnya karena yang 100k dan 1 mega ohm itu tidak ada, ya bukan tidak ada ya, mungkin kita itu karena kecil bundanya. itu. Oke, kemudian untuk di bawahnya itu, eh apa? Hambatan dalamnya, kita belum membahas hambatan dalam teman-teman ya, hambatan dalam belum dibahas. Jadi abaikan saja, kemudian buat kesimpulannya. Di perhitungannya seperti itu ya. Rangkaiannya dan rumusnya seperti itu Teman-teman bisa lihat sendiri Oke okay. Yang itu untuk R1 100 Ohm R2 100 Ohm Untuk yang 101K Ohm Perhitungannya juga seperti itu Untuk yang 10 kilo Ohm Perhitungannya juga seperti itu Dan menghasilkan nilai yang sama Yaitu 6 volt Di outputnya Teman-teman perhatikan cara menghitungnya itu Seperti itu Kalau perlu teman-teman ini screen screenshot teman-teman Oke, okay, screenshot kalau perlu. Oke, okay, sudah ya. Ya, bisa screenshot. Oke, okay, kemudian perhitungan untuk arusnya. Perhatikan lagi rangkaian yang sebelumnya. Untuk arusnya, ya, untuk arusnya itu... Eh, itu. Itu arus untuk yang... Apa? Yang... 100 Ohm. Yang tengah itu untuk yang... Uh, 1000 ohm yang sebelah kanan sendiri untuk yang 10.000 ohm harusnya berbeda-beda ada yang 60 mili ampere ada yang 6 mili ampere dan ada yang 0,6 mili ampere oke okay? bisa di screenshot teman-teman nah ini bahan bahannya di sini sudah ada mungkin nanti kita tidak akan pakai ini yang agak susah ya nyambungnya kalau pakai ini karena ini cuma dua seperti itu yang ini uh, 100 ohm kita cek apakah benar 100 Ohm kita cek yang bener ini enggak enggak dipegang dengan tangan ya sebetulnya ya Aduh dimana-mana ada TKT ketulat Oke okay. Jadi kami pause karena ada orang Lato-lato ya -lato, saya. Maaf ya. Oke, okay, lanjut. Ini 100 ohm ya, teman-teman ya. Kurang lebih 100 ohm. Kemudian yang kedua, ini kurang lebih juga 100 ohm. Oke okay, ya. Kemudian yang eh, ini, paket keduanya ini kurang lebih 1 Kilo Ohm. Ya. Yang ini juga kurang lebih satu Kilo Ohm. Oke. Okay. Yang ini kurang lebih 10 Kilo Ohm. Yang ini juga kurang lebih 10 kilo ohm Oke okay ya 10 kilo ohm Mantap ya, Kita akan uh, Rangkai untuk teman-teman Yang ini insya Allah untuk ngukur arusnya Yang ini insya Allah untuk ngukur Tegangannya Ya Biar tidak lama-lama Saya paus dulu saya rapikan dulu ya Oh ya, sebagai sumber tegangannya di sini menggunakan 12 volt. DC dengan arus yang tertera di sini sekitar ya, 1 ampere ya, oke. Lanjut. Oke, sudah saya rangkai seperti ini, teman-teman ya. Yang ini nanti untuk outnya ya. Di sini di tengah ya. Yang ini sumbernya ya dari sini, dari Uh, adapter ya seret seperti ini kemudian yang untuk tegangannya ke sini negatifnya minnya ya kelihatan ya oke okay, ya ada tiga seperti ini kemudian untuk arusnya perpotongan seperti ini jadi dari sini dari outnya ini langsung masuk ke positifnya sini uh, di ampermeternya negatifnya ini langsung masuk ke groundnya sini seperti itu teman-temannya oke okay, kita akan cek Oke, arusnya terlihat di sini 61, sekian miliampere ya, 62 lah seperti itu. Kemudian tegangannya di sini berapa? Kita cek. Oh, ini panas teman-teman, ya. Tegangan outnya di sini apakah nah ini? Ini tidak nyampe 1. Oh, ya ini kurang-kurang kurang nekan ya. Saya akan coba eh, jepit ya, jepit ya. Oke, sudah saya jepit, teman-teman, tapi hasilnya masih belum seperti perhitungan, ya. ya. Kemungkinan memang dari penjepitnya, ya, seperti itu. Ini tegangannya tidak nyampe eh, 1 volt, tidak seperti perhitungan. Panas, ya, teman-teman, ya, karena tegangannya ini out of ringnya ya. coba tes dulu begini sama ya seperti itu ya oke seharusnya kalau di perhitungan ini harus nah ini ini berarti memang dari ini ya dari dari apa namanya e, bisa dari resistornya atau memang kurang kurang gigit lah itu istilahnya kurang gigit ininya atau mungkin memang avonya ini kena yang yang error bisa jadi tapi ini nanti Masuk kesimpulan teman-temannya ini ya. Oke, okay. kita lanjut saja ke yang satu kilo ohm. Yang ini satu kilo ohm. Oke, okay. yang ini satu kilo ohm. Arusnya enam sekian mili ampere dan tegangannya ini 6,22 Oke, okay. oh, tadi memang resistornya teman-temannya. Ini yang satu kilo ohm sesuai dengan perhitungan. Ya. Nah, ini naik turunnya kurang lebih. ya oke ya, kelihatan teman temannya Yang ini enggak kelihatan ya Arusnya Sebentar ya Arusnya terbaca 6,32 ampere Atau sekitar Ya, kalau di perhitungannya itu 6 ampere Dan tegangannya 6,23 volt Ya, oke Ini yang 1 kilo ohm Oke, kita lanjut ke yang eh, Berapa? 10 kilo ohm. Yang ini yang 10 kilo ohm, teman-teman ya. Perhatikan di sini. Oke, lanjut. Oke, untuk yang 10 kilo ohm itu terbaca arusnya 0,6 ya, miliampere. Tegangannya Tidak nyampe 6. Ya. 0,1 ya, tegangannya. Apa masalahnya? Oh, nyampe sudah ini kurang-kurang ini, kurang-kurang ini ya, ah kurang nempel. Ya, nyampe sebetulnya ya, nyampe 6 sebetulnya ya. Karena memang ini jepitannya kurang menggigit teman-teman, sepertinya. Ini bisa masuk ke kesimpulan nanti ya. Jadi kalau untuk praktek itu ya harus betul-betul ini diperhatikan posisinya. Tadi, ya ini, yang ini kurang gigit kayaknya. Oke okay, ya. Ini tadi nyampe 6 ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Okay. kalau ada sesuatu yang misalnya kurang apa tidak sama antara perhitungan dengan pengukuran, itu bisa masuk ke kesimpulan seperti itu. Tidak perlu harus sempurna seperti eee, adanya apa perhitungannya, tidak harus selalu seperti itu. Ya, ini bisa masuk temuan atau nanti kendalanya apa seperti itu. Oke, teman-temannya demikian dulu praktikum mengenai eh, rangkaian pembagi tegangan. Semoga yang sedikit eh, dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri berbilaatul fiqodillah warahmatullah wabarakatuh.